Selamat datang di Derosa Auto Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan video-video Derosa. -video Saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah Semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan balasan yang setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Buat teman-teman kebetulan kita lagi mampir lagi di showroomnya Uyakoi, Uyakoi Motor ya Insya Allah mobilnya bagus-bagus dan terutama harganya pun bagus-bagus saya jamin deh harganya bisa merekomendasi buat teman-teman teman so. apalagi kantongnya, kantong yang serba pas ya mudah-mudahan harganya murah ya bang ya Insya Allah Insya, insya Allah. Allah kasih murah ya bang ya so, janji, janji bang Uya harganya dikasih murah yeah. kita mulai ya bang ya boleh siap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim nah ini mobil apa bang? ini LSX Solar LSX Solar ya, diesel udah upgrade Power Window bulu Drew orisinil Blue, oh, daleman, interior orisinil kursi-kursinya, tapi sudah upgrade upgrade Power Window Power Window AC dingin, Bang AC sangat dingin ini tahun berapa, Bang? 97 tahun 97, teman-teman, hijang LSX LSX double-blower ya, belum ya double ya belum double tapi sudah upgrade power window power steering juga udah ya udah complete semua power steering dan velgnya sudah ring racing. 17 uh, ring berapa? Ring 17 ring 17 ban, ban depannya masih cukup rekomendasi ya teman-teman hmm. masih cukup layak ya Yang paling layak, 4 layak. bulanan lah kurang lebih untuk masa pakainya body-body ada masalah nggak bang? bang sini kore sini nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir semua insya mesin kering mesin kering kaki-kaki enak kaki-kaki enak, nggak no ngobos nggak no ngobos no nggak ngobos, apa aja bang? Kayaknya ada pernya aja itu agak patah yang belakang satu. Cuman gampang itu? untuk diperbaiki. Per apa tuh? Per belakang oh, tuh. Per daun ya per daun. Bisa dirapiin, sama bang. Bisa. Lah. Nah teman-teman kalau jadi beli udah terima rapi nih. Terima rapi semua. Nah, harganya berapa bang? Kasian harganya bang? saya buka di enam 69 sembilan. Enam puluh sembilan bang. Kurangin ya. Dong bang. Ya paling enam enam lah. Enam enam. Enam enam. Kalau misalkan enam puluh boleh nggak bang? Belum Belum boleh. Ya, kita tiga boleh belum kayaknya belum boleh 65 66 66 pas. ya tapi dari 66 bisa bisa lagi lah ya dicoba Bantu lagi dicoba teman-teman kita dicoba. bang dicoba ya, ya. oke Tuh ya teman-teman plus minusnya udah dibacain mobilnya masih bagus rekomendasi tahun 97 97 uh, yang diesel LS yuk bang selanjutnya nah. ini ada kijang apa lagi bang ini kijang LX upgrade LGX LX Upgrade LGX ya. Tahun? 2003 2003, ini bensin ya? Bensin, bensin. 1,8 1,8 oh, oh iya, 8. yang 1,8 cc Tahun 2003, 2003. Berkuat kenap teman-teman, pajaknya di bulan 9 Pajaknya hidup ya bang? Terima hidup Terima hidup 2 Untuk tahun. alamat SNK di daerah Tangerang Kota oh, Tangerang Kota Oke. Oke, warna biru PR-nya apa aja nih Bang? PR-nya udah siap joss aja siap jos. Busi udah saya ganti okay. Ganti oli ganti oli platina, platina Platina Semua udah beres nih PKK enak Udah siap luar Wah, enak banget kaki-kaki kaki ya enak. AC dingin AC sangat dingin Mesin kadang ada yang ya Bang? Gak ada Pring. Body body bodi ada karatan ya Siap pakai. Nah, sampai ke pun masih cukup rekomendasi ya teman-teman banyak masih cukup tebal. Harganya berapa, Bang? Saya buka di angka enam puluh. Harganya enam puluh. Nego, nego. Tahun dua ribu tiga yang dibuka enam puluh juta masih nego. Barangkali ada teman-teman lima -teman puluh boleh nggak ya, Bang? Kira-kira, Bang, yang kali 58 paling 58. habis lima puluh lima. Barangkali lima puluh lima. pajak udah panjang. Pajak udah panjang. Nah. Teman-temannya mau nego lagi dari lima bisa ke aja ya? Ya, sini aja, aja. bareng bang. ya, mobil bareng bareng, mudah ketemu angkanya, ketemu jodohnya betul, ya, Bang? Betul. Ya, betul. oke, Bang. Sebelumnya, Bang, alamatnya di mana? Sama nomor telepon abang, Bang. Alamat saya Pasar Kemis, patokannya samping Polsek, samping Polsek ini Gore, Bang. Ya? ya, gedung olahraga, gedung olahraga Pasar Kemis, nomor telepon abang kosong delapan satu dua saya dipanggil Bang Uya, Bang Uya, ya. Bang Uya, koi Bang koi <laughs> Oke Bang Aji, kita mampir lagi. Agia TRD, TRD 2004. Agia TRD 2014. 2004. Eh 2014 hmm. ya betul. Agia TRD bertransmisi 2014. manual ya Bang. Iya, transmisi manual. Tahun 2014. Ya. Di mana pajaknya plat genap teman-teman untuk alamat STNK di daerah Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten Serang. Dan pajaknya pun bulan 4 ya, bulan 4. Tangerang apa Serang nih? Serang ini. Serang. Alamatnya. Alamatnya Serang teman-teman. Pajaknya di bulan 4 panjang ya. Panjang. April 2024 ya teman-teman warna grey kondisinya sih masih bagus banget. masih. Bang. Ban ban ban ban aja nih yang minta diganti nih bang iya. nih. Kilometernya berapa sih bang nih mobil? Agak lumayan sih 106 meter 106 kayaknya. 106.000 6000. Tapi ada sama perorangan. Perorangan. Mobil rapi gak bang kira-kira? Tapi udah rapi ya. Kemarin saya bawa ke Pandeglang nih nyaman. Nyaman bang kasih yang murah harganya bang buat referensi teman-teman bang. Harganya saya minta di 88. 88. Iya. Masih boleh nego, Bang. Dicoba aja ke sini. Dicoba dicoba ke sini ya. Yeah. 88 yang di open price tahun 2014 AG-AG. Kalau teman-teman lihat di marketplace atau di online harganya ini sekitaran 90 jutaan, teman-teman. Yeah. Di Bang Koi dijual baru muka harga 88. So, merekomendasikan teman-teman untuk harga yang tadi diberikan sama Bang Uya. Yuk kita selanjutnya ke mobil ini. ini ada, ada mobil badak nih Bang nih. Ah ini kata orang awam sih rajanya mobil. <gak> rajanya mobil. Pot Pot Dua 2008 MT. Diesel 4 kali 4 4x4 bertransmisi manual, ya, warna, manual. Putih, warna putih. Pajaknya di bulan 8 Agustus ya Bang ya. ya. Hidup, nih Bang. Terima hidup. Terima hidup. hidup. Oke. Okay. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang juga ya Bang ya. Ban-ban masih baru banget ya. Baru Dan banget. ini udah full variasi ini bang. Full ya? variasi semua dirombak. Oke. Okay. Nah, ini... Lampu ini kalau malam, waduh, kok kalo... Iya. Terang banget. Lampu tembaknya ada terang ya? Terang, ya. Banget, terang banget, nyorot. Betul. Ya. Tuh, teman-teman ada lampu tembak tersedia di atas roof rail. Nah, ini diesel. Berapa cc sih bang mobil ini? 2500 2500 Bertransmisi manual empat kali empat, patwal ekpres tahun dua ribu delapan, dua ribu delapan. Kilometernya berapa bang? Kilometernya, ya dua ratus enam puluh ribu. Iya dua enam puluh ribu bodinya masih bagus banget ini nggak laka ya? nggak, ini masih horusinil Orisinin. nih? Orisinin. kaleng breng. iya, nah, no ini, bang, ini nggak bekas tambang kan? nggak ada nggak bekas kebun dia normal nggak bekas sawah enggak, dia hobi aja hobi aja ya. Ya. oke, atas nama perorangan ya. untuk alamat S&K di daerah Tangerang Tangerang kembannya masih baru-baru semua mesinnya juga apa lagi ya? dicamin ya. ya? ya coba ke sini aja ya, nah, kita ngobrol bareng tuh, aja kalau ada kendala untuk teman-teman beli mobil ini digaransikan Uya ke kesini aja dah tuh, tuh, kita ngobrol ke keluargaan gajah yang dijual berapa bang? Saya buka di angka 180, 180, ya. 2008, 2008. Tapi emang nih mobil-mobil bagus ya bang ya, mobil badak Tapi badak. bisa nego bang? Ya ke sini aja dah, ke sini aja bang. Kalau ini pajak mati berapa kali sih bang? Baru telat kemarin, baru telat kemarin, telat kemarin. Nah ini infonya kalau di pajak mati 160-an bang. Ya coba kita nego di sini. Nego di sini enak, enak. ya, tuh teman-teman kalau pajaknya mati, Bang Uya terima 160an kurang lebih ya. ya kalau pajaknya hidup, terima hidup 180an nih Bang ya, ya. oke okay. nah teman-teman, mobilnya bener-bener ini luar biasa nih mobil badak, tapi harganya masih rekomendasi dan kondisi unitnya pun nggak usah diragukan lagi karena bener-bener ya. masih grand banget ya ini kan yang 4x4nya 4x4, betul yang original bodinya seratus jutaan masih bisa nego ya, catnya bawaan semua catnya cat masih orisinil bawa atas nama perorangan bukan atas sama PT ban ya. baru, sok baru sok baru, ban baru aki baru aki baru silikon kipas baru silikon kipas baru wow. aduh tuh temen-temen tinggal, temen -temen. tinggal, tinggal Mulan bawa mulang mudik lancar jaya amin abang terkendali kendali ya oke okay. uh. okay, bang selanjutnya bang oke okay. kita ke mobil Taruna nih Taruna ya. oh iya Taruna Enggak apa-apa ayo nah ini ada taruna yang kemarin kita vlog ya bang ya Iya. masih ada ya, masih belum dijual karena belum. kemarin masih bahan ya masih bahan sampai sekarang masih, masih bahan juga masih ya belum masih belum poles, belum, belum mau semuanya. belum dipoles tapi masih ori ya masih bawanya semua Ma ini masih bawanya semua ya Pokoknya kalau udah dipoles segala macam betul nah teman-teman ini masih bahan tahun 2000? 2003 2003 bertransmisi manual pajaknya di bulan 12 Desember injection injection atas sama perorangan kalau kilometer ya harus lebih-lebih lah ya, wajar belum lama Belum. yang penting gak karatan nah no ini gak yeah. keropos betul gitu. yang dijual berapa bang harga ya, ini bang ini saya buka di angka 57 57 55 bisa kali ya, ya silahkan okay. datang tuh itu teman-teman di open price 57 nah ada yang teman-teman penawaran 55 atau mungkin lebih dari bawah itu ya datang ke sini ngobrol bareng ya bang betul. Ya. Oke, selanjutnya Bang kita ke belakang. Oke, siap. Teman-teman ikutin terus. Ayo Mobilnya bagus-bagus. Kita ke belakang. Ke gudang. Iya. <laughs> Oke teman-teman selanjutnya kita dapat bahan baru lagi yaitu kijang... Kijang super biasa. Kijang super tahun 93? 96. 96. 96. Kijang super yang biasa. satu 18 satu 18 masih karbu ya. Masih bahan ini. Masih bahan ya. Mentri. Tapi masih original ya Bang. Ya? Original semua masih ini. Masih ngaling ya. Cat baru tapi rapi. Cat baru tapi rapi. Ya. Berplat A untuk pajaknya di bulan... dua 12. 12 Desember. Plat kemarin. Plat genap ya. Yeah. Plat oh plat kemarin, Bang. Baru kemarin aja bulan Ajaknya 12. Pajaknya berapa, Bang, kira-kira? Pajaknya 700.000. Ribu. Ribu. Warna ya. biru bertransisi manual. Iya. Ban-bannya masih cukup tebal. Yeah. Peleknya udah di ring 17. Ring 17 sudah upgrade. upgrade. Nah, ini masih bahan ya, Bang, ya? Bahan belum diapa-apain, Belum diapa-apain di sekitar empat harian baru beres. 4 harian baru beres. Ya, Dalamannya Kira-kira PR-nya apa aja, Bang, selain bahan ini, Bang, yang tadi dibilangin? Ya itu kita pengen ngerjain PR nya kaca film, okay. sarung jok. Tapi mesin ada masalah nggak? Waduh mesin jos. Mesin jos, kayak kaki anak. Wah, sering dingin. Bang, dingin banget. Nah itu yang terutama bang. Mm -hmm. Masih juga gak ada masalah ya. gak ada masalah. Oke. Okay. Oh. Kalau masalah perintilan yang di interior, ya, interior apa aja itu wajar, wajar pemakaian. Iya, jasa saya, mau saya Nah, harganya berapa, Bang? Harganya saya buka 35. 35. Murah banget ini. Murah itu. banget ini 30. Iya. Tahun 2006. Tapi nego lagi dong begitu nah, masih. Pasti-pasti. Masih bisa dibilang murah banget, oh, belum? Iya. pasti bisa. Ya tuh teman-teman masih bisa dinego untuk harga yang ditawarkan. Mm -hmm. Kita ada lagi mobil Kalia Kaliage ya Bang ya. Betul misi manual ya. ya. Nah, ini berplat genap untuk pajaknya di bulan 12. Panjang apa hidup nih? Panjang. Panjang. Bulan 12 2023 Desember. Ya. Untuk alamat asalnya di daerah Jakarta Utara atas nama perorangan, Bang. Iya. Oke. Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Ya. Oh, enggak dong, Utara Jakarta. Oh, Jakarta ya? Iya. Oh, Kilometer berapa, iya. Bang? Kilometernya 90 90.000 atas sama 90 perorangan berprosesi manual tipe G tipe warnanya G. silver mobilnya masih bagus ya. Yeah. Masih baru juga nih Bang, baru dapat ya? Baru dapat. Ada PR-nya, Bang? Mobil ginian? Waduh, PR-nya cuman kalau DP mini nggak bisa. DP minimum nggak bisa. Untuk secara kondisi unit aman. Aman. nggak ada PR. ada Nominas. minus Dikit-dikit no nah, mah ada ya namanya ya, mobil bekas. Namanya bekas lah. Tapi digaransikan sama Bang Uya, Insya Allah mobilnya aman terkendali, nggak ada minus. Untuk harganya berapa bang? Tahun berapa sini? 2017. 2017. Ya. Oke, okay. harganya berapa bang? Kira-kira? Saya buka di angka 125. 125. 5. Tapi bisa degu bang? Bisa. Oke. Okay. Pokoknya serba nego di tempat nego saya. Nego di tempat. Nah tuh teman-teman mobilnya bagus-bagus nih. Ada yang sudah jadi, ada yang masih bahan. Tinggal teman-teman datang ke sini, insya Allah diberikan harga yang terbaik ya bang ya. Baik. Solusi terbaik buat teman-teman dan solusi terbaik juga buat Bang ya Betul Ada yang mau disampaikan Bang kira-kira? Ya saya mudah-mudahan mobil dari saya insya Allah kedepannya nggak ada masalah gak ada masalah ya. aman ya aman. yang sudah Abang beli sudah ya. melalui verifikasi ya Bang ya, ya Melalui verifikasi uji kelayakan kok Oke, nah betul. berikut teman-teman yang tadi telah kita review Insya Allah mobilnya mudah-mudahan bisa merekomendasi Baik secara kondisi maupun secara harga betul. Saya dari Derosa Auto, Bang Uya dari Uya Koi Motor Pasar Kemis Pasar Kemis, untuk diri pamit Mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, semangat terus oke okay.